serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang memberikan kabar baik, kabar bahagia dan kabar terbaru seputar idola kesayangan kita Lesti Kejora dan Rizky Billar tentunya Baiklah para sahabat untuk mengawali kabar terbaru di pagi hari ini ada sebuah kabar spesial tentunya dari Kak Natili Halsor, persahabat ya istri dari Kang Sulai Semalam mengunggah sebuah postingan foto cute nih, tentunya hasil shoot ketika abang L photoshoot bareng Azam, masya Allah ini lucu banget ya, baby L dan Azam. Ini tentunya kawan senjawat nih pastinya, masya Allah mudah-mudahan tumbuh dewasa juga. Mereka berteman dengan baik dan bisa ada program bareng pastinya, masya Allah doakan saja persahabatnya. Yuk sama-sama kita kompak dan selalu support buat idola kesayangan kita karena Natali juga disini menuliskan sebuah kalimat di kalimat caption Besti katanya tuh, wow best friend banget ya BBL dan Azam Mudah-mudahan tentunya pertemanan dari kedua orang tuanya pun terjalin dengan baik Dan kita lihat juga di postingan ini Bunda Leslie pun ikut berkomentar Bunda Leslie mengatakan Masya Allah sambil berikan love kita persahabat ya, saking tentunya lucunya, senengnya bahagianya melihat baby L, nih ada kawannya persahabat dia ya, foto bareng sama-sama embun lucu pokoknya nih, aduh inilah kesenangan kita mudah-mudahan selalu sehat selalu bahagia Amin. Kita lihat juga di kolom komentar banyak sekali tanggapan banyak sekali respon yang diberikan oleh para sahabat Leslar. Salah satunya di sini dari akun Leslar Anus Mengatakan di kolom komentar Masya Allah, anak-anak soleh Kebanggaan orang tuanya, amin Wah, wow, Masya Allah banget ya, mudah-mudahan BBL dan Azam Menjadi kebanggaan orang tuanya Pastinya persahabat ya, saldo akan Yang terbaik untuk idola kita Berikutnya, kita lihat juga Persahabat dari sebuah postingan dari Kak Adis, wah wow, Masya Allah Banget ya, momen spesial Kebersamaannya dengan Leslar ketika jengukin Baby L perhatikan juga ada sebuah kalimat di situ jenguk abang el sekaligus temu Kangon dengan Leslie kejora Rizki Bilar dan Gilang Dirga yang sampai nangis gendong Baby Leslar uh masya Allah banget ya ternyata Kak Gilang ini sampai menangis persahabat menggendong Baby L masya Allah terharu banget ya mudah-mudahan kakadis juga selalu sehat dan lancar sampai persalinan nanti amin ya robbal alamin. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar Kersik. Ada kalimat kasih juga yang dituliskan. Masya Allah, sehat-sehat ya Kak Adis? Semoga lancar sampai lahiran. Amin. Ya, sama-sama kita -sama juga nih buat Kak Adis, Yang tentunya support Leslar dengan tulus. Semoga-mogaan mudah selalu sehat dan bahagia pastinya. Berikutnya juga persahabat di postingan ini. Banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan salah satunya. Dari akun Anissa Sofiatul. Mengatakan di kolom komentar. Masya Allah, Bang Gilang nangis Gendong Abang El Karena Bang Gilang begitu pingin punya anak Semoga persalinan nanti dilancarkan semuanya Dan sehat selalu Amin, amin, amin Yuk sama-sama kita aminkan doa doa baiknya Mudah-mudahan terkabul Dan keinginan Kak Gilang tercapai Buat punya buah hati, amin Kita lihat juga ke kabar selanjutnya ada sebuah postingan dari Roy Ricardo, persahabat yang tentunya mengunggah sebuah postingan juga ini semalam Momen kebersamaan dengan Leslar saat bersilaturahmi ke rumah Leslar Persahabat, ada sebuah kalimat di sini Akhirnya sempat buat nengokin BBL, gemes parah Wow, gemes parah saat melihat BBL secara langsung ya Gak nyangka juga sih Rizky Bilar Udah jadi bapak sekarang, perasaan baru kemarin dia cerita BTW, L itu, kata bapaknya selain buat Leslar, ternyata buat Liverpool dan Ronaldo. Wow, kayaknya pulang-pulang dari sini pengen nambah adik deh buat sin Kak Babon. Aduh, Masya Allah banget ya. Aminkan aja persahabatnya doa baiknya. Mudah-mudahan selalu banyak dukungan dan doa serta support dari orang-orang baik dengan tulus tentunya mensupport Lesti dan Rizki Pilar. Gagal persahabat bersahabat, tapi dengan spesial juga bersahabat, ya, di IG ke nya Kak Roy Ricardo. Ini menginfokan kita bahwa Papa Bilar akan membeli mobil klasik. Wow! malam-malam ada yang mau beli mobil klasik kata Roy Gitardo, persahabat ya mobilnya sih memang bukan main sangat super car wow, Masya Allah banget ya, kita aminkan dan tentunya di akhir-akhir video juga, persahabat ya, disolawatin langsung oleh Papa Bilar mudah-mudahan tercapai karena mobil klasik tersebut tentunya dikhususkan buat Bunda Lesti, Masya Allah Bapak Bilar so banget, mudah-mudahan keinginannya tercapai tentunya diselawatin dulu yuk sama-sama kita doakan mudah-mudahan tercapai keinginan dari Papa Bilar dan bunda lesti Kejora di kolom komentar pun persahabat ya banyak sekali komentar yang diberikan ya ini dari akun Rodiah Tunisa mengatakan istri yang sangat pengertian sih emang tapi pengertian atau penghematannya <laughs> ada juga komentar lain diberikan dari akun Yolivaha endingnya singap mau nyusul juga tuh beli lambo udah disolawatin pula ntar nyusul lagi beli ini ya ngap masya banget ya kita aminkan saja Mudah-mudahan tentunya kebeli ya, mobil klasik yang tentunya disunjukkan oleh Kak Roy ricardo Tentu kita sebagai fans hanya bisa mendoakan yang terbaik Kita lihat juga ke kabar berikutnya Ini ketika live Instagram bersahabat ya, Bunda Lesti, aduh terpantau nih lagi live, Masya Allah banget ya Dan tentunya mengatakan bahwa BBL sudah tidur, makanya bisa live Instagram, duh Masya Allah cantiknya, natural banget Mudah-mudahan sehat selalu Bunda Lesti, Papa Bilar keluarga Dan henti-hentinya akan Mendoakan yang terbaik pokoknya setiap hari Masya Allah ya Di postingan ini tentunya Bunga Min soal -soal Dengan kalimat komentar yang diberikan Sebelumnya diunggah kembali postingan ini Oleh akun film link Anak dua 23 Ada kalimat komentar dari Ipit Arsyad mengatakan di kolom komentar, eh mau nanya Bang Fali Akbar keluar ya bantu jawab dong, katanya tuh wow, ada juga yang bertanya apakah Bang Fali Akbar keluar tidak terlihat saat ini kita lihat di jawaban komentar dari akun Delisuli23 kayaknya izin dulu gak sih soalnya kan lagi hamil juga istrinya, kalau Adlin katanya, iya keluar lagi mau promil, katanya tuh dijawab jawab persahabat ya, sepertinya sih izin tentunya untuk Menemani istri tercintanya yang sedang hamil, mudah-mudahan kita doakan saja, Leslar Entertainment selalu berdiri dengan kokoh dan tentunya banyak sekali karya-karya yang ditorehkan. Amin. Kita masih menunggu kejutan baik berbahagia selanjutnya, jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhanya seputar Leslar tentunya. Ini adalah informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.